Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, eh kenapa kalau saya olah nafas saya bisa berkeringat, Pak? Padahal saya tidur tiduran, saya duduk, gitu. Nah, itu juga sekaligus menjawab pertanyaan, bisa nggak olah nafas menurunkan gula? <laughs> Jadi, kenapa bisa berkeringat, gitu? Ya, nanti mungkin diantara peserta berapa 130, mungkin ada yang keringatan, gitu, ya. Karena waktu olah nafas, oksigen masuk, oksigen itu membuat proses yang namanya glika glikolisis, glikasi, mengurai gula menjadi energi, makanya bisa berkeringat, bisa anget badannya. Lalu begitu selesai dites, gulanya bisa turun, tapi nggak semuanya. ya Kalau gulanya saya punya adik, adik ipar, gula 300, hanya dua kali olah nafas, jadi 180. Tapi kalau saudara misalnya 160 untuk jadi 120 mungkin lebih susah karena tubuh ini kayak punya mekanisme gitu ya kalau udah segini oke lah gitu kalau ini berbahaya diturunkan jadi itu nggak bisa dijamin bahwa turun karena kalau misalnya sudah saya udah 100 itu mau turun jadi berapa tapi kalau yang tinggi banget bisa gitu karena ya tadi orang bisa keringetan nah kenapa bakar energi bahkan kalau anda kan saya punya guru nih. Guru olah nafasnya siapa? Wim Hof. Anda masuk, saya sudah kasih linknya ya, bisa masuk YouTube-nya, bisa masuk Instagram-nya. Jadi Wim Hof itu berolah nafas untuk menunjukkan kalau itu membakar energi. Dia nyemplung ke bak mandi yang dikasih es batu. Dia pergi ke Kutub Utara, dia pergi ke Himalaya. Pakai celana kolor aja, ngeligo. Orang jawa bilang enggak pakai kaos, kaos pun nggak pakai gitu. Tapi dia olah nafas dulu gitu, badannya anget gitu. Ada lagi Instagram-nya dia yang di musim di Eropa, loh, bukan Indonesia. Ya, musim dingin itu, ya, saya ke Eropa berkali-kali. Ya, udah pasti mandi pakai air panas lah. Dia enggak, dia, dia benar-benar tunjukkan air dingin gitu. Dia meditasi apa, kayak buat olah nafas gitu. Lalu, lo, dipegang sedikit-sedikit, terus mandi gitu. Dia, dia bilang 30 tahun, enggak pernah mandi pakai air panas gitu. Dan dia berkata 30 tahun, nggak pernah batuk, nggak pernah pilang gitu. Kenapa? Karena memang membuat tubuh ini anget. Nah, kalau anget, kenapa? Karena membakar energi. Kalau makan energi artinya apa dong? Yang nurunin gula gitu. Jadi pasti memang bisa. Maka nanti jangan kaget kalau ada yang mengalami uh, panas keringetan. Siapin aja anduk. <lacht> Tapi sekali lagi metabolisme beda-beda ya. Ada yang sampai benar-benar keringetannya tuh sampai sampai kayak orang lari itu. Itu wajar ya. Jadi uh, olah nafas memang membakar energi dan bisa menghangatkan uh, badan.